Beberapa minggu yang lalu, Menteri Kesehatan sudah merilis pernyataan bahwa Kementerian Kesehatan akan merekrut tenaga honorer menjadi ASN dan atau tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Padahal pada saat ini ada sekitar 200.000 tenaga kesehatan non ASN. Nah, mereka itu harus apa namanya? harus bisa diselesaikan sebelum tahun 2023 di mana tidak ada lagi tenaga honorer. Dalam yeah. mengatasi honorer ini ada empat isu yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa bahas satu persatu secara singkat. E, pertama adalah bahwa masalah honorer ini sudah ada sejak lama. Sudah coba dihapuskan dengan pemutihan, diangkat semua tenaga honorer menjadi pegawai negeri atau sekarang ASN. Tapi ternyata setelah itu tumbuh lagi. Yang kedua... Sebenarnya mereka diberi kesempatan untuk ikut testing untuk menjadi ASN, tapi kalah waktu bersaing dengan apa tenaga kesehatan uh, non honorer, dia ya, belum pernah bekerja di situ. Mereka kalah sehingga mereka tidak diangkat. Yang ketiga, bagaimana dengan nasib tenaga honorer non kesehatan yang menjadi tenaga administrasi, sopir dan lain-lain. Yang keempat isunya adalah uh, Jumlah honorer kelihatannya lebih banyak dari lowongan yang tersedia. Kalau begitu, bagaimana kriteria pengangkatannya? E, karena tidak bisa semua honorer akan diangkat menjadi PSN. Apakah kemudian mereka pasti diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bagaimana? Nah, kita pada kesempatan ini, sudah hadir narasumber Dr. Siti Nur Zainab M. Said, mantan Direktur Rumah Sakit dan juga mantan Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan Dr. Bambang Sajono, beliau adalah mantan staf ahli di Kementerian Kesehatan. Sekarang mungkin kita mulai membahas topik yang pertama, kesempatan yang pertama untuk dokter Siti Zainab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk yang pertama ini ya, sudah diputihkan 2006 ya, yang tak itu 2006, sekitar itu 2006-2007 ya. Itu kan banyak sekali kan yang diputihkan menjadi, uh, menjadi ASN dengan ada pembagian pembagiannya. Tapi muncul lagi. Nah ini muncul lagi ini memang ada dua sebab. Satu memang kebutuhan dari lembaga atau institusi pelayanan kesehatan pasien kes. Jadi memang ada kebutuhan. Tapi yang kedua mungkin juga tidak tidak dibutuhkan di situ. Tetapi mereka itu di di titik titipkan, ya, dengan harapan, pokoknya honor aja dulu, nanti akan, di, toh nanti juga akan ada lagi pengutihan akan diangkat, nah, mereka tuh banyak yang tidak semua itu juga digaji mau ya, yang penting dia bisa nunut di situ, kemudian mengharapkan jadi ASN, nah jadi itu, akhirnya kan ada lagi, nah, selain itu nitip itu juga kadang-kadang mohon maaf ya yang nitip-nitip ini tuh bisa karena keluarganya pejabat kesehatan tapi juga bisa keluarganya pejabat-pejabat non-kesehatan misalnya dibawa oleh ya mohon maaf ya oleh pejabat-pejabat yang lagi tinggi dari kepala dinas atau kepala puskesmas jadi itu kenyataannya saya numpuk lagi nah contoh itu adalah di di sebuah kabupaten satu puskesmas itu banyak sekali, ya kan? Tidak jelas juga pekerjaannya apa. Tapi itulah sebuah kenyataan. Jadi itu menurut pengamatan saya. Yang namanya uh, banyak DG. itu berapa? Jadi kira-kira kan kira berapa? Stand, ada standar ya, hmm. ada standar uh, tenaga itu kan ada standar sesuai dengan klasifikasi puskesmasnya. Tetapi ini uh, yang saya dengar ya, itu kebetulan bukan saya yang datang, di situ teman saya. Ada satu-satuan tenaga, padahal di situ puskesmasnya juga tidak terlalu besar. Kalau puskesmas tidak terlalu besar kan paling 30-an aja kan, ya, ya. begitu gambarannya. Oke, okay. begitu Pak. Jadi menurut saya itu jadi kenapa tumbuh terus itu memang satu karena kebutuhan, dua karena titipan. Oke Mas Bambang, ada komentar, pendapat? Baik, terima kasih Pak Gunawan kemudian juga terima kasih kehadiran Bu Siti Nur Zainab menganggapi apa yang telah dilontarkan oleh Pak Gunawan saya juga mempunyai komentar dan pemikiran ini ya tadi isu pertama adalah bagaimana tenaga, ini ya nomor satu sudah sejak lama ada diputikan dan selalu di oleh Bu Siti Nur Zainab selalu ada kebutuhan baru kebutuhan baru nah saya kembali belum masalah Gonorer atau ASN dulu, tetapi kita sudah punya rumus baku sebenarnya standar atau bukan standar, step-step atau langkah-langkah yang dipenuhi dalam berikut atau untuk pengerasan tenaga kesehatan. Tentunya kita masih ingat yang pertama, tentunya masalah yang diakui, apa dulu masalah yang sehingga kita memberikan tenaga kesehatan tersebut. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Kita sudah biasa untuk melakukan itu, analisis kebutuhan berdasarkan masalah. Yang ketiga adalah kompetensi yang dibutuhkan. Nah, Yang keempat adalah recruitment itu sendiri. Dan kelima adalah pengetrapan. Jadi langkah-langkah ini memang harus selalu diperbarui terus. Jadi nah sekarang kita akan mencoba dulu apa, jadi gini, lepas dari ada KT Belece atau Titipan atau apa, tapi sesungguhnya suatu institusi pemerintah itu di awal sudah punya standar juga. Standar puskesmas tipe A itu apa, atau terutama hanya paripurna dan lain-lain ya, ada standarnya. Standar tidak hanya tenaganya, tapi juga gedungnya, fasilitas, alat kesehatannya dan kita bisa tentang tenaga itu. Jadi sebenarnya sudah ada rumusnya. Nah memang pada langkah-langkah ini harus kita penuhi dan harus kita apa, laksanakan. Nah Pak Gunawan dan Bu Nur, saya hanya ingin mengangkat isu bahwa pemikiran saya bahwa selama ini Sebelum tenaga itu dipenuhi, standar tenaga itu dipenuhi, itu biasanya, wah sebelum ada ini ya kita angkat yang ada dululah. Nah itu sebenarnya tidak, eh, karena mungkin masa eh, apa, pendaftaran atau rekrutan belum mulai, yang ada dululah, yang penting terlaksana. Misalnya suatu puskesmas membutuhkan tenaga lab, tapi belum masanya untuk adanya recruitment, akhirnya ya sudah yang ada dululah nah orang zaman sekarang itu mencari pekerjaan jadi mungkin ada orang-orang yang ya sudah pokoknya mau bekerja untuk mengerjakan lepas dia itu berkompeten atau tidak pokoknya dikerjakan dulu padahal harusnya kompetensi dulu nah isu yang diangkat Pak Gunawan berikutnya adalah tadi kalau nggak salah apakah nanti nyangkut atau tidak itu tentang ASN pemenuan tenaga kesehatan kadang-kadang itu eh, diangkat tenaga yang baru fresh yang mengalahkan tenaga honorer yang ada. Jadi gini, kita eh, sering di kantor-kantor itu tenaga lab yang tadi yang sudah kita apa ya angkat ya katakanlah ya itu di, sudah dilatih sudah ken. Dilatih itu maksudnya dilatih oleh tenaga pusat yang lain sudah berpengalaman kedua tahun tiga tahun dia bisa tenaga yang biasa biasa saja mungkin juga bisa tenaga yang lulusan dari akademi laboratorium misalnya. Nah pada waktu hari ditentukan apa ya rekrutmen besar besaran dia daftar tapi si tenaga honorer ini kalah dari ASN lain atau tenaga lain yang kebetulan daftar fresh graduate menang dia akhirnya tenaga honorer ini kalah bersaing dan akhirnya tidak masuk padahal dia sudah teruji ke pandaiannya kepayawayannya dan juga loyalitasnya sudah tapi kalah nah ini ya apakah ini berkaitan atau tidak tapi sama ngamati ini terjadi ini hal seperti ini sehingga tenaga tenaga yang Baru mendaftar lagi dan masuk, kita nggak tahu bagaimana loyalitasnya, kinerjanya, tapi dia masuk. Baik ilmunya, karena fresh graduate, ya menang. Ternyata setelah berapa lama kemudian, setahun, setengah tahun baru kecil, kelihatan pekerjaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang sebenarnya kalah dari honorer tersebut. Tapi secara hukum dia sudah jadi pegawai. Dan kalau sudah jadi pegawai, tidak gampang bagi pemerintah untuk memperingati atau memecat ya, karena juga uh, walaupun tes kesehatan ada bagus ya, tapi kadang-kadang tengah di tengah-tengah itu baru kelihatan ada pegawai yang sesungguhnya dia mengid bukan mengidap ya, mempunyai penyakit yang lain, misalnya bukan penyakit misalnya, katakanlah uh, narkoba. Ternyata ditandai ketahuan bahwa orang ini sebenarnya dulu pas lolos seleksi pertama nggak kelihatan. Tapi pada berjalannya ber... pekerjaannya baru kelihatan. Oh ternyata dia belum bercandu benar, tapi pernah kena itu sehingga datang pada waktu e, ambil gaji saja misalnya. Ini terjadi soalnya. kebetulan salah satu direktur di Kementerian Kesehatan. Jadi hasil kalau dari yang dilemparkan di lontaran oleh Pak Gunawan tadi, rekrutmen dari tenaga kesehatan harus melihat syarat-syarat yang lima tadi tetapi tetap ada poin yang eh, yang menentukan juga dari lama tidaknya seseorang bekerja sebagai magang gitulah honorer tersebutlah. Jadi pertimbangan tentang magang itu harusnya dipertimbangkan. Saya tidak tahu apakah ini menjawab atau tidak tapi inilah eh Berdasarkan empiris pengalaman saya dan berdasarkan juga apa yang telah kita lihat di lapangan itu seperti itu. Mungkin sementara itu dulu Pak Gunawan. Ya. Terima kasih Pak Bang Sarjono. Saya nambahkan pengalaman empiris itu juga ya. Jadi banyak atau sebagian dari yang lulus seleksi itu, yang bersangkutan kan belum pernah kerja di fasilitas kesehatan. Yeah. Mungkin dia orang kota atau dari pulau lain, daftar yeah. di situ, keterima itu, Ternyata setelah diangkat sebagai pegawai negeri, setahun dua tahun sudah pakai penuh, dia minta pindah. Nah itu yang sering itu. Yeah. Jadi akhirnya apa? Tenaga kesehatan menumpuk di kota. Yang daerah yang membutuhkan, akhirnya kekurangan tenaga terus. Nah itu yang, itu juga salah satu poin, walaupun sudah ada ketentuan. Apa namanya bersedia ditempatkan di mana saja? Ya, dia mungkin bersedia, tapi hanya dua tahun kemudian pindah. Dan lain-lain itu, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan. Eh, uh, saya kira itu nanti kita ambil kesimpulannya yang mungkin kedua. Yang kedua, bagaimana menurut Bu Zainab tentang yang kalah testing? itu, tenaga honorer dengan kalah testing, apakah ya. perlu diberi poin khusus? itu bagaimana pendapatnya? Nah. Iya, baik. Uh, kalau itu, itu kan kenyataan ya, jadi ya, ya. mereka itu kadang-kadang uh, mereka itu terampil, ya terampil di dalam tugasnya, tetapi waktu tes itu kalah dengan yang mudah. Karena apa? Soal-soal tes itu kan soalnya sifat umum, hmm. pengetahuan umum dan sebagainya kan tidak selalu uh, tidak selalu uh, apa belum tentu sesuai dengan uh, apa ketampilan dia. Nah. Padahal kalau kerja di puskesmas itu kan yang kita butuhkan kan ketampilannya. Nah, jadi menurut saya kalau kenyataan seperti itu tidak bisa kalau yang uh, barusan lulus dengan yang sudah pengalaman itu dinilai secara bebas. Jadi mestinya ada poin khusus bagi mereka. Nah, kalau tanpa ada poin khusus, penghargaan khusus ya, itu mereka banyak yang kalah bersaing dengan anak-anak yang lebih muda. Padahal mereka sudah lama bekerja, makin sudah makin tampil juga dan juga dibutuhkan oleh institusi tersebut, begitu Pak Gun? Ya terima kasih. Jadi kita kesimpulannya itu untuk uh, rekrutmen uh, ada perlu poin khusus ya, yang besarnya itu cukup signifikan. Jadi jangan cukup 100. Cukup signifikan. Ya jangan 100 poin hanya diberi lima poin gitulah misalnya. Jadi yeah. harus harus oh, tidak tidak tidak bisa. Jadi dia harus dia harus signifikan lah ya mungkin uh, ya dapat tekniknya ya tapi itu yeah. dia harus memiliki bobot yang cukup tinggi yeah. karena apa? memang dibutuhkan dan sudah terampil yeah. nah okay. sementara soal soal yang di, diberikan itu ya soal yang sesuai dengan apa ya <laughs> dengan anak-anak ya, muda yang baru lulus jadi ya mereka jadi kalah gitu pengalaman saya oke okay. uh, mengenai ini Bagaimana pendapat Bu Nur Zainab tentang tenaga honorer yang administrasi? Apakah itu juga perlu diangkat menjadi ASN oleh yeah. dengan formasi dari pusat, atau bagaimana menurut Bu Zainab? Iya, yeah. jadi kalau menurut saya, jadi gini: ini kan tenaga yang dibutuhkan, jadi uh, sudah tidak tepat lagi kalau kita tuh hanya mengatakan tenaga kesehatan. Jadi harusnya itu kan tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelan kesehatan itu kan ada tenaga kesehatan dan ada tenaga non-kesehatan. Jadi keduanya itu kan harusnya menjadi tenaga yang bekerja di fasilitas kesehatan, kan harusnya begitu. Nah, contoh ya, kan di dalam kebutuhan uh, yang menjadi masalah sekarang kan tenaga... Uh, non-kesehatan ya, seperti tenaga administrasi keuangan tenaga apa, uh, sopir, informasi kesehatan mereka itu kan tidak termasuk dalam tenaga kesehatan tetapi mereka adalah tenaga-tenaga yang mendukung pelayanan kesehatan jadi tidak cukup kalau hanya mengangkat tenaga kesehatan yang kriterianya sesuai dengan undang-undang tenaga kesehatan jadi ini kalau menurut saya itu wajib. Jadi maksud saya itu perlu dipikirkan karena begini. Bagi puskesmas atau ya rumah sakit ya yang mampu mungkin ya nggak masalah ya. Mungkin mereka bisa memberi honor sendiri. Tapi bagaimana dengan puskesmas yang terbatas, yang ada di daerah terpencil, di pedesaan dan sebagainya, di mana kemampuan puskesmasnya tidak begitu bagus, kemampuan daerah tidak bagus. Sehingga dibutuhkan uh, kebijakan dari pusat, kalau saya jadi dilihat dulu. Dia dianalisa, ya, dianalisa dulu kebutuhan, dianalisa kondisi puskesmas, termasuk kondisi keuangan daerah tersebut. Jadi, kalau yang daerahnya itu tidak terlalu maju atau tidak kaya, ya, mau tidak mau pusat yang harus turun tangan, dan tenaga kesehatan itu tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi tenaga yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh ya Pak Gun ya, zaman dulu kan pengangkatan bidan. Banyak sekali bidan, sehingga di puskesmas itu dipenuhi oleh bidan. Nah, tetapi tenaga-tenaga lain uh, itu uh, minim. Nah, jadi menurut saya pusat itu memang harus memiliki peta yang jelas. Ya, jadi peta kebutuhannya itu seperti apa, toh? Itu itu dulu Pak Gun. Ya. Kasih. Uh, bagaimana dengan daerah ya, jadi kalau daerah yang tidak mampu itu pusat turun tangan begitu maksudnya, kalau daerah yang ya. mampu biarkan saja gitu. Nah mungkin kalau daerah yang mampu, kan eh, mungkin daerahnya ya, eh, maksud saya kan bisa diangkat menjadi ada ya, pegawai daerah ya kan juga ya ada, dimungkinkan ada, ada. Ya, ya. Ya. ya itu kan dimungkinkan bagi daerah yang kaya ya jadi eh, tidak juga kita harus mem, apa, membebani ke pusat tetapi pusat eh, Tugasnya adalah menolong daerah-daerah yang tidak kaya atau sangat terpencil, ya terpencil, ya, dan sebagainya. Karena di luar itu, di daerah yang itu, tuh dokter itu belum tentu ada, loh. Iya, iya, belum Yang jadi kepala puskesmas itu bisa SPK, pekarya ada, itu di Papua, ya, ada dulu, ada beberapa tempat, jadi tidak ada dokter, tidak ada sarjana. Nah. Itu kan harus pusat yang turun tangan. Begitu Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Bambang Sarjono. Ada pendapat mengenai tenaga non-kesehatan? Ya. Terima kasih Pak Gun. Saya, uh, saya mengemukakannya itu dengan contohnya. Langsung saja lah. Dulu ada satu puskesmas di Sumatera Selatan yang kita beri bantuan dari pusat yaitu berupa puskesmas keliling. Oke hmm. ya. Karena disitu diperlukan, nah ternyata Damos Mas keliling sudah ada. Di situ uh, diadakan memang perlu untuk menjaga daerah-daerah kepulauan begitu ya. Sudah, untuk daerah itu kita sudah siapkan uh, Pusmas keliling motor, perahu motor. Ya. Nah kemudian juga sudah dengan peralatannya untuk kesehatan untuk setahun. Sudah, nah satu ada Pusmas melalui dinas kesehatan ternyata. Puskesmas itu mempunyai bidan perawat, dokter ada untuk turun ke lapangan, tapi tidak ada yang berkompeten untuk menakodai atau motoris. Nah, sehingga akhirnya tenaga kesehatan waktu itu Pak Perawat dan Pak Dokternya, itu ya sudah akhirnya belajar cara menghidupkan mesin dan lain merawat mesin. Padahal itu memang seperti, yang ya, apa nah, ya, itu ada yang besar dan yang kecil. Saat itu memang ini untuk mengoperasionalkan kelihatannya mudah ya. Tapi ada juga skalanya tidak bisa dihidupkan atau setelah berjalan 6 bulan itu sudah mulai agak rawal kira-kira gitu Nah, akhirnya karena tidak ada tenaga yang yang lain untuk mengatasi masalah-masalah motor uh, pusmas cleaning ini atau istilahnya pusmas cleaning uh, terapung, akhirnya Pak Dokter dan Pak Perawat telah harus belajar Sesungguh, sehingga dia yang kompetensinya adalah mengobati orang atau Pak Perawat ini untuk merawat itu ya jadi rancu. Dia harus menyiapkan bensinnya, semuanya belum untuk beli bensinnya ada, tetapi dia yang menghidupkan motor ini. Jadi sesungguhnya waktu itu seharusnya kami di pusat harusnya melihat dulu se puskesmas yang memerlukan puskesmas keliling terapung tetapi juga harusnya kita sediakan tidak hanya puskesmas saja tetapi harus ada tenaga yang ngurusi puskesmas uh, uh, terapung tersebut sehingga kami merasa pada salah ini dari pusat mereka minta kita berikan tapi akhirnya karena tidak ada tenaga yang ahli hanya perlu salah dalam dua tahun sudah mulai rusak itu kembali ke pengangkatan kepengurusan tenaga tenaga yang non kesehatan serta juga harus dipertimbangkan. Satu lagi adalah contoh yang lain adalah ada pertimbangan dulu dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki sendiri pesawat terbang untuk Puskesmas uh, flying care di Papua. Saya sempat diskusi dengan menteri waktu itu, apa kita tidak beli saja pesawat saya menjajaki dan minta ke Kementerian Perhubungan, apa syarat-syaratnya, ternyata pesawat itu juga tidak bisa dikemudikan gampang saja, tidak. Harus ada pesawatnya jenis apa, ada pilotnya, ada perawatannya, ada hanggarnya, dan lain. akhirnya kami tidak jadi beli nah, pesawat terbang. Nah, beda dengan instansi militer atau Polri. Mereka mempunyai pesawat terbang sendiri untuk operasional mereka, jadi ada pendidikan pilot khusus untuk misalnya helikopter angkatan darat ya helikopter angkatan darat ada helikopter polisi ada itu memang khusus tapi untuk kesehatan rupanya tidak gampang kembali ke tenaga memang kesehatan menurut saya kita sebenarnya tidak usah harus memiliki sendiri sih hal, -hal seperti inilah yang namanya outsourcing tersebut jadi kebutuhan pengoperasian suatu eh, apa ya, suatu pekerjaan, eh, misalnya apa ya, turun dalam flying healthcare itu sebenarnya bisa diidentifikasi tenaga kesehatan harus orang kesehatan, tetapi kita bisa meminta me, bantuan atau meminta dari luar outsourcing. Jadi profesional kesehatan tetap berjalan. Tapi yang menjaga profesional pesawat atau pesawat-pesawat apung tersebut jalan. Jadi ini harus melalui pengajian yang dalam karena beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kami saat itu di Indonesia kadang-kadang juga tidak pas ya sampai lapangan tidak pas. Mungkin itu sementara Pak Gunawan. Oke. Oke, kasih. Mungkin anu ya. ya silakan. Bu. Ya, yang disampaikan oleh Pak Blambang itu. Jadi ini tapi tidak tahu sekarang ya waktu saya zaman saya di Puskesmas juga itu mohon maaf ini ya kan tiba-tiba aja kita tuh mendapat kiriman alat misalnya. Nah kiriman alat itu yang canggih-canggih ya tanpa disertai dengan uh, bagaimana mengoperasikannya. Apakah betul Puskesmas tersebut membutuhkan uh, itu juga tidak ada tidak ada kajiannya. Pokoknya kasih aja kasih aja ya termasuk dulu sampai alat-alat ronsen -alat dan sebagainya juga dikasih nah mungkin memang ini yang perlu diperbaiki jadi semua itu harus berdasarkan perlu ada analisis- analisis yang matang analisis kebutuhan ya jadi ya, ya baik alat dan peralatan harus disertai dengan uh, bagaimana kalau uh, apa namanya itu kalau terjadi masalah juga dengan alat-alat-alat itu kemana harus Uh, apa namanya itu mencari bantuan, ya kan? nah, Itu itu juga menjadi sebuah uh, permasalahan tersendiri untuk puskesmas. Uh, dan ini kalau terkait dengan tenaga, jadi kalau memberikan alat itu harus juga dengan tenaga. Misalnya tenaga setempat atau gimana kan perlu dilatih. Itu aja. Terima okay. kasih. Ya terima kasih, uh, Bu Nur Sena. Uh, sekarang ke isu yang terakhir itu mengenai uh, setelah tahun 2023 itu tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Sekarang ada tenaga honorer itu kenyataannya ada sampai 200-an ribu. Nah kalau misalnya tidak bisa diangkat semua itu sisanya itu dikemanain. Berarti dilakukan pemutusan hubungan kerja atau ya sudah diangkat semua. Bagaimana pendapat uh, Pak Bapak Terima kasih Pak Gunawan. Tetap, eh, bagi saya tetap menyarankan supaya melakukan eh, apa, eh, lima step dari yeah. eh, itu sudah, laksanakan saja. Kalau memang diperlukan ya mau memanfaatkan tenaga honorer yang ada berarti juga mengangkat ya sudah ke, eh, diangkat saja. Tapi kalau misalnya eh, ada yang lebih eh, tergantung eh, ketersediaan uh, apa ya, uh, dananya juga. Kalau so, menurut saya sekarang arahnya itu adalah efisien dan efektif. Tetapi di sisi lain, apakah ini juga berkaitan dengan uh, pemerataan pekerjaan atau istilahnya lapangan pekerjaan. Jadi kita berpihak yang mana ini? Kita itu pemerintah itu mau yang yang seperti apa. Kalau mau yang efektif efisien ya sudah sesuai kebutuhan saja tapi dengan pertimbangan bahwa tenaga yang ada itu qualified semua tapi juga harus dipertimbangkan bahwa kalau mesin misalnya mesin itu juga ada masa pakainya manusia juga ada masa pakainya selain pensiun itu juga bisa ada sakit ada ini ada yang lainnya dan harus siap untuk menggantikan Jadi mekanisme ini yang harus dikaji terus jadi tidak salah saya rasa kalau setiap instansi itu melakukan perhitungan kebuatan tenaga untuk operasi berikutnya. Hal -hal seperti ini sebenarnya sudah dianut di, di kemiliteran ya, kemiliteran dalam perang ya, perang atau suatu operasi lah, operasi tidak perang saja tapi bisa suatu tindakan apa ini non perang misalnya. Nah, itu juga suatu kegiatan seperti apa? Tenaganya cukup enggak dengan disiapkan betul? Tapi itu biasanya dengan tujuan setelah operasi selesai, selesai. Nah, masalahnya kontinuitas itu terjadi di pelayanan-pelayanan masyarakat. Nah, itu yang harus termat betul untuk menghitung siapa yang pensiun, siapa yang kira-kira eh, harus diganti. Juga ada yang orang-orang eh, belum tentu seorang itu diangkat jadi pegawai, terus jadi baik terus. Ada yang nakal, ada yang balilo, ada yang istilahnya males-malesan. Apalagi yang lama-lama, mereka redenun juga ada. Tidak banyak sih, tapi ada juga yang dia tidak pernah masuk atau telat telatan gitu. Nggak peduli dengan peringatan 1, 2, 3, pokoknya setiap bulan datang. Jadi kalau sudah setiap bulan datang, pada waktu ambil gaji, sudah tidak ada alasan lagi bagi instansi yang bersangkutan untuk memecat yang bersangkutan. Setahu saya seperti itu, mungkin setiap bulan datang. Nah, walaupun tetap ada setelah peringatan tertulis yang kedua bisa dipecat sebenarnya. Tapi dengan segala cara, mengadukan ke petun dan lain, enggak jadi pecat lagi. Jadi, seperti itu yang yang saya amati. Intinya, butuh, eh, kembali ke depan ya, butuh analisis kebutuhan, terserah mau dua tahunan, tiga tahunan, nah, atau seperti militer, setelah operasi selesai, selesai. Mungkin sementara itu Pak Gunawan. Oke. Terima kasih. Uh, Bu Nur Zainab, ada tambahan? Iya, jadi begini. Uh, jadi seperti kata Mas Bama, jadi meskipun itu mau diangkat yang ratus ribu itu, itu harus dianalisis dulu. Apa betul butuhnya itu 200 itu dan orangnya itu. Ya, Jangan-jangan beda gitu ya. Nah jadi analisis kebutuhan itu satu berdasarkan standar, standar pegawai sesuai dengan klasifikasi puskesmas atau rumah sakitnya. Dan ada yang kedua kan analisis beban kerja, jadi kan bisa saja misalnya standarnya cukup satu atau dua, tetapi dari analisis beban kerja mungkin dibutuhkan lebih. Jadi ini dan kebetulan di musim akreditasi, di musim akreditasi ini, Puskesmas itu juga sudah memiliki hitungan-hitungan ini. Jadi beda dengan mungkin waktu kita dulu, uh, anu ya, waktu kita aktif ya, itu kan masih berdasarkan apa ya, ya istilahnya itu oh, udah ini aja. Nah, kas itu kan sudah sudah ada. Jadi itu saya pikir itu harus dipakai betul. Jadi menggunakan kalau betul Puskesmas sudah menggunakan uh, apa uh, instrumen itu, itu dipakai. Jadi jangan saya saya lagi kayak dulu, seingat ingatnya saat Sak-suka-suka atau apa gitu ya Nah, kemudian Jadi hak wajib itu Nah, kemudian juga nanti kan masalahnya itu Misalnya mereka sekarang diangkat Tapi nanti baru dua tahun Sudah dipindah ke kota Akhirnya yang Rogi yang kan yang di desa Tadi yang butuh, nah ini Saya pikir pemerintah harus tegas Ya, tegas jadi, dibuat perjanjian dulu. Misalnya, dibuat berapa lima tahun atau berapa ya, monggo ya. Dan tadi, seperti kata Pak Bambang, jadi misalnya dia wajib lima tahun di situ. Nah, tapi berikutnya itu sudah harus ada juga. Ini harus ada desain nanti, bagaimana setiap lima tahun itu supaya terisi kembali ya? Kan, misalnya kalau lima tahun, jadi tidak bisa. Seperti sekarang, saya lihat itu baru dua tahun aja. Dan itu dibolehkan. Ya. Karena apa? Tidak ada ketegasan dalam pengaturan. Jadi tidak ada sanksi atau apapun yang tegas. Jadi ini kelemahan kelemahan kita itu adalah di dalam masalah. Kalau dulu masalah eh, paling pandai kita kan pelaksanaan. Nah dulu eh, perencanaan masih lemah. Tapi sekarang, alhamdulillah, kelihatannya perencanaan sudah mulai bagus. Tetapi yang berat sekarang kan yang di P3 ya, jadi di pengawasan. Pengawasan, penilaian, itu yang masih lemah. Jadi ini yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Itu menurut saya, Pak. Jadi tidak boleh, Pak angkat ya. Ini kan, maksud saya itu... Eh, kan keuangan itu kan juga ada batasnya ya, ada ada uang itu kan ada juga kemampuan negara kan juga ada batas, jadi meskipun ini mau diangkat tapi tetap di uh, seleksi dengan baik, tapi seleksinya itu ya seleksi dengan tadi rajib ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya selain setelah sesuai kebutuhan kemudian pada yang bersangkutan memang harus berkompeten itu menurut saya Pak oke okay tidak terima. bisa dia kalau lolos begitu apa namanya bebas tajung bebas disaingkan dengan anak-anak baru ya banyak yang kalah terima kasih oke terima kasih uh, saya agak apa namanya saya kira ini isinya istilahnya itu daging semua jadi kalau mau dibuat kesimpulan juga nanti terlalu panjang yang kedua nanti sepertinya memaksakan. Jadi ini kan hanya ngobrolan untuk memperluas resort lah, memperluas padang kali. sebelum nyanu, Pak Bapak ada tambahan? Ada tambahan, Bang. Ya, ya, ini yang, yang belum kita singgung ya, ya. Jadi nanti ya kita hanya bicara ASN ya. Sepertinya baru tenaga-tenaga yang seakan-akan tidak apa ya, ya ASN atau honorer. Istilahnya tenaga-tenaga yang bukan sangat vital. Sebab kita, kita kebetulan tidak ada wakil dari rumah sakit ini yang membicarakan tentang rumah sakit. Saya contohkan saja, misalnya ya, di suatu daerah, katakanlah, saya jangan di Provinsi A misalnya, di situ ada rumah sakit daerah, ada rumah sakit kecil yang lain. Tenaga kesat di rumah sakit daerah itu minimal, yaitu spesialis anak, bedah, obsigen, penyakit dalam, dan tenaga tidak mungkin lab. Ya, Ronson, terus kemudian yang, ada, uh, yang lain, ya, tambahan yang lain. Nah, di daerah itu, sebenarnya kasus-kasus jantung juga banyak. Tetapi, uh, yang ingin saya katakan adalah bahwa di situ itu semua kayak seakan-akan dirangkap oleh tenaga yang empat ini. Maksudnya gini, mau dikirim ini sebenarnya daerah itu memerlukan katakanlah hal di jantung, tapi tidak diterima. Nanti cukup, penyakit dalam saja cukup. Terus ada tenaga yang lain, misalnya, cukup dari anak atau tenaga ini, enggak, jangan dua, satu saja ya, cukup. Hal-hal inilah yang harus kita perhatikan Sehingga uh, seakan-akan ada monopoli. Monopoli, tidak tahu apakah seperti ini terjadi Pak Gunawan Perahmengalabi sendiri, tapi sering ada eh, sedikit gesekan antara dokter spesialis satu dan satunya yang mau datang, seakan-akan rebutan pasiennya. Nah, ini juga harus dilakukan penghitungan benar tentang jumlah kasusnya, ketersediaan tenaganya. Jadi di sisi lain, Harusnya di situ idealnya ya, itu ada katakanlah dua spesialisnya di dalam dan dua bedah Tetapi karena yang satunya tidak mau diganggu, ya sudah satu saja. Masalah baru timbul kalau dokter yang hanya satu-satunya itu lagi ikut seminar di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, atau bahkan di luar negeri kosong. Ya nah sudah, nggak tertangani. Ini pusat harus melihat ini. Saya mengamati kok ada hal yang seperti itu, tapi silent ya, nggak ada yang ya, nggak ada yang lapor, ini bangunan sasa pusat ataupun harus melihat ini. Nah, isu-isu tentang rumah sakit, saya selalu Pak Gunawan, nanti ada teman yang membahas hal ini. Jadi sekalian, bagaimana hal-hal mengenai tenaga kesehatan untuk rumah sakit dan isu-isu yang menyertainya kita kembalikan, Pak Gunawan. Pak Mas Bambang. Eh uh, saya kira seperti tadi ya, terlalu banyak kalau disimpulkan. <tuh> mungkin <tuh> <gur> mungkin Mbak Bu Dr. Nur Zainab ada tambahan lagi sebelum saya apa? akhiri. Iya, itu yang disampaikan oleh Mas Bambang itu memang uh, sebuah fenomena ya. Tapi apakah masih sekarang atau bagaimana saya juga tidak tidak terlalu paham. Tapi yang uh, jelas itu kenapa dulu itu terjadi. Jadi ada sebuah arogansi dokter-dokter yang senior untuk tidak menerima junior. Contoh di DIY yang paling menonjol dulu adalah anestesi. Anestesi itu susah sekali ya. Karena itu uh, ada ya ada kartel ya dari yang lama itu tidak mau menerima temannya. Nah, Tapi menurut saya kenapa bisa terjadi itu karena lemahnya perencanaan kebutuhan. Tadi kan, kan harusnya ada perencanaan kebutuhan ya, ada analisis kebutuhan kemudian perencanaan seperti apa. Kalau itu uh, apa bagus ya, saya pikir ini tidak akan terjadi, tapi mungkin dulu tuh lemah dalam pencanaannya ya. Jadi uh, karena apa tidak berdasarkan analisis yang matang sehingga perencananya juga tidak matang sehingga ada orang-orang nafas seperti ini menggunakan kesempatan lah hal seperti ini memang harus diperbaiki ya. Uh, itu itu menurut saya. Makasih. Terima kasih, Ibu Nur dan Pak Bambang. Saya kira kalau istilahnya itu saya ulangi, ini isinya daging semua. Jadi kalau mau disimpulkan nanti eh, apa namanya terlalu banyak, eh. mulai dari perlunya analisa, <laughs> itu, mulai yes. dari perlunya analisa dan lain-lain. Jadi artinya kalau mau gitu ya, jadi memang tidak bisa pemutihan tidak akan menyelesaikan masalah tidak, tidak menyelesaikan semua menyesal. masalah tidak semua masalah, sebagian masalah ya kan, paling hmm. tidak jumlah honorer berkurang karena tahun 2023 kan tidak boleh ada honorer lagi nah tapi itu saya nah, kira itu loh, gini ya mohon maaf ya Pak Agul ya penyataan-penyataan e, seperti -penyataan itu tuh ya kan sudah di masyarakat itu sudah catat ya kan pemerintah tuh suka banget ilang. pokoknya setelah ini nggak ada lagi setelah ini nggak ada lagi tapi nanti ada nah jadi hal-hal seperti ini kelemahan pemerintah itu adalah penyataan dengan kenyataan itu kadang-kadang itu tidak sama kayak tidak ada kepercayaan nah eh, jadi seperti itu jadi sekarang kan bilang 2023 nggak ada tapi tiba-tiba nanti ada lagi jadi eh, menurut saya tetap berdasarkan analisis kemudian dan perencanaan yang matang dari uh, ya yang dan mulai dari bawah sampai di atas ya, begitu Pak Gun. Jadi yeah. uh, uh, harus ada ketegasan dan ya. Tapi masalah itu menjadi sulit menjadi tegas itu kalau sudah terlibat lagi lah pejabat-pejabat mengambil keputusan itu. Nah tapi ini kalau saya pikir kalau pemerintah sudah mulai bisa tegas bisa, anu, saya pikir lama-lama juga sistem itu akan akan tegak kok. Selama ini tuh kenapa nggak bisa tegak ya? Karena ketidakjelasan standar dan sebagainya. Makasih bagun. Ya terima kasih. Uh, dulu kan belum ada peraturan pemerintah tentang ini. Ini kan sekarang sudah ada itu peraturan yeah. pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah itu tergantung nanti penegakannya gimana itu saya kira. Uh, tapi saya kira yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun bunur perlunya analisa yang dilakukan secara periodik ya, tiga tahun atau setiap lima tahun, baik di dalam hal untuk kebutuhan tenaga dan lain-lain. Jadi itu step-step seperti yang disampaikan Pak Bambang itu saya kira sangat perlu, karena kalau dengan model pemutian itu hanya menyelesaikan sebagian masalah, nanti akan ada masalah yang lain saya kira Dan ya. itu loh, pak apa ya. definisi tenaga kesehatan itu harus saya itu jadi selain tenaga kesehatan yang sudah ada sesuai dengan undang-undang tenaga kesehatan itu ya yang perlu diperhatikan juga itu adalah tenaga-tenaga yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan itu harus mendapat perhatian ya. karena mereka tanpa mereka juga sebuah pelayanan sebuah sistem tidak akan jalan ya Udah ada canggih dokternya, spesialis dan sebagainya, tapi tidak ada sopir yang akan mengantar kalau perlu rujukan dan sebagainya juga. Sulit ya. Makasih. Ya. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Dr. Pamarsarjono dan Dokter Siti Nur Zainab atas kesempatannya, waktunya meluangkan waktu untuk diskusi ini. Terima kasih. Saya stop rekamannya, sampai jumpa lagi.